Rồi final examination of klasik student Ujian akhir kelas 6 pelajar kelas 6 islam training college dari salam kontor modern islam institution year 1443 14, atau bulan 22 ini soal-soal Ketika saya melihat, ada hari ini di Pasir Asani, di Pulau Tirtulmi, jadi ujian tulis untuk kelas dua. Ini kuliah malam di KITI, kelas dua SMP-nya di tahun berapa? with spot competition indoor boarding school, hai so, ke gaib sebagai giant, kau ini ganti free adventure, hai kejelajah, kejelajah pramuka, kejuaraan penjelajah pramuka. Penjelajah pramuka, penjelajah pramuka. Perlu merger di bawah seluruh yang dan di pihak menjadi pendidikan orang lain, reina, lebihkan lagi peserta saka bakti Peserta kalau diatar lagi awal oh, oh ini kelas satu pas satu nilainya Musik